Proses pengangkatan untuk pemasangan hidrolik nantinya. Khususnya di Krosorizal Ajo, tapi pas kilometer 20. Bagi teman-teman yang berada luar sana, silahkan untuk diklik tombol subscribe, like, and comment-nya. Terima kasih banyak terhadap teman-teman yang telah menekan tombol subscribe, like, and comment-nya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin.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 dalam video kali ini alhamdulillah kerosorizal aja mendapatkan orderan kembali khususnya hidrolik untuk mobil L300 ah! yang akan dilakukan proses pemasangan nantinya terhadap teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana In terlebih there. dulu silakan klik tombol subscribe to like and comment and also press this bell icon. Yeah. ini mobil udah standby di tempat yang nantinya kita akan melakukan proses pemasangan hidrolik. Ayo, di-subscribe channel ini, semoga cepat-cepat tumbuh berkembang sesuai kita inginkan. Khususnya di Karoseri Zal Ajo, jalan bebas kilometer 20. Ya, yeah. ini tim Karoseri Ajo yang lagi proses istirahat, lagi minum es. <laughs> <Enjoy>. <laughs> next ini hidrolik yang sudah datang yang nantinya kita akan melakukan proses pemasangan untuk mobil L 300. Ini viewer yang terlalu banyak komen, berapa bang harga hidroliknya? Berapa bang harga hidroliknya nanti saja komen di komentar, atau nanti jepit saja di diperselinggal aja. Jangan lupa, kilometer 20 next, kita lihat sedikit wow, it's amazing, bro. Next. hidroliknya udah sampai di kursorizal Ajo yang nanti kita akan melakukan proses pemasangan khususnya di mobil E300 yuk bagi teman-teman yang berada luar sana silahkan untuk di subscribe channel ini terlebih dahulu ya oke okay. bro <tuk> <tuk> oke okay. ready ready ready proses pengangkatan Bagian Bak L300 Spesial buat teman-teman Atau viewer ya Viewer yang berada luar sana Kali ini Khususnya dalam konten kali ini Kita kedatangan Hidrolik kembali Khususnya untuk mobil L300 Ini proses pengangkatan itu teman-teman Subscribe dulu channel ini Subscribe Hahaha Okay. proses pemotongan bagian bawah semoga konten lanjut proses pemangkatan oh, Bak, mobil 300 yang akan dilakukan proses pemasangan hidrolik itu proses pemotongan dilakukan oleh tim Karoseri Rizal Ajo lanjut nantinya akan dilakukan proses pemasangan hidrolik proses pengerjaan Next pros pemangkatan untuk pemasangan hidrolik nantinya khususnya di Cross Royal Ajo jam kilometer 20 Begitu teman-teman yang berada di luar sana silahkan untuk diklik tombol subscribe, like, and commentnya. Terima kasih banyak terhadap teman-teman yang telah mengklik tombol subscribe, like, and commentnya. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Halo, halo. Halo. Halo. proses pemasangan penjanggalan terhadap mba. oke lanjut 1, 2, 3, ready oh my god, luar biasa kali ini lagu ya nak masalah Oke. Okay. Okay. yang nantinya kita akan melakukan proses pemasang hidroliknya posisi mobil 300 luar biasa sekali wow hampir terbakar hahaha <tuh> <tuh> ulang tahun okay. bro berbicara lah bro malu berbicara nih rumah bakri ini malu berbicara dia dia lagi sawer nanti dia nanti kalau udah sampai 1000 subscriber ya kita kasih nanti biusnya apabila udah mencapai target yang kita tentukan dalam vlog kali ini yuk bagi teman-teman silahkan untuk di subscribe channel ini ya okay.